Halo Sobat Roma21 Welcome back with me again Nara di Youtube channel Roma21 Di gelaran mortgage Glamor. Nah kali ini aku selalu gak pernah sendiri Tentunya dengan Brodeye Brodeye apa kabar? Ya, ya. Salam. Salam proper ya, ya. nih Brode, selalu selalu Topik yang hangat untuk diperbincangkan dengan terkait properti, tentunya. Nah, saat ini tentang harga rumah nih, bro. Ya, harga rumah terus juga, tapi pertanyaan spesifiknya tentang subscriber kita mau beli rumah ini, kenapa harus belinya rumah? di developer atau beli rumah yang secondary aja ya bro? apa Bilih sih pertimbangannya? beli rumah atau rumah baru yeah. gitu? apa sih bedanya? terus uh, mungkin apa pertimbangannya untuk bisa memilih rumah beli di developer rumah baru gitu ya primary market atau secondary ini bro? Ya yeah. kita itu kemarin di ibu-ibu ini kan banyak sekali isu ya banyak di media itu bahwa oh, harga properti jatuh turun, jatuh juga yeah. laku Nah, itu mesti bedain itu harganya jatuh atau orangnya butuh duit dengan nah. jualan cepet gak laku. <laughs> iya ini nih yang harus kita bedah ya sebenarnya ya, harganya. Ya, atau... banyak hal kelucuan kelucuan Fakar, gitu. Ya. Nah, ini juga saya nggak tahu media ini yang setiap hari menggulat di isu mengenai harga, harga properti jatuh ya. Oh, proper oh, Kondisi kekapan gitu. Hmm, okay. nah, kalau kita juga sering. Ya, tempelan spanduk gitu ya. Mm -mm. Nah, dijual cepat. Dijual cepat. ini nah, ya kan. Iya. Yeah. Atau dijual murah. Dijual murah, iya. Itu, itu salah satu <laughs> media. Biasanya kalau dijual dijual murah, kan? Ya. Mau cepet nggak cepet? Kan jual, gak murah cepet. <laughs> dijual cepet nggak cepet ya tergantung <laughs> yang beli ya bro ya. Dijual murah <laughs> atau enggak? Iya. Nah pertanyaan aku tadi beli rumah baru atau? Ruk, saya ke... Pasang itu kan piramid ya. Piramin. Piramid. Jadi di bawah. Hmm, kalau di kan. sisi Pembelian rumah itu, kalau kita hitung, itu pasti yang gede itu adalah employee, emco, pekerja atau kalaupun pebisnis usaha kecil. Lah. Hmm. Nah, tujuh puluh lima persen pembelian properti itu memakai KPR, okay. sehingga banyak orang membeli. Ya, pasti diberi market. Oh, okay. nah, nah, maksud saya tadi bicara gimmicknya yang kedua. Kalau primer ini disuplai oleh para developer. Orang ya. developer itu ada yang lower, ada middle, ada kelasnya apa. juga, Dan dia okay. akan mensuplai terus propertinya, uh, ya. Hmm. ya kan. Kalau hmm. orang selalu ngomong backlog, backlog, backlog, backlog. itu, ini bukan backlog. Kenyataannya hmm. juga jualan developer nggak terserap. Jadi problemnya memang kemampuan orang untuk membeli rumah itu yang harus diatasi terlebih dahulu hmm. kalau mau menyelesaikan. Uh, Backlog, oh, ya, kan? Nah, hmm. Di sisi dulu, katanya kita bisa bilang Oh, beli rumah bisa sampai 100% harga rumah Itu kan yeah. harus seperti itu uh, Minkahnya PPN-nya di deprasi hmm. Tentunya TV TV-nya bisa ada diskon. Hmm. Kalau mau mengurangi itu, itu kan ya di aspek konsumennya bukan Di aspek di... produsennya Kalau produsennya, ya... Pada yang Kalau komertinya nggak habis iya kan malah ya. jual terus <laughs> aja ya, tetap ya Nah, rumah lama baru saya ingin mengatakan bahwa rumah baru itu supaya pasti lebih gede dari rumah second. Oke, okay, lebih banyak ya. Kenapa? Hmm. Karena rata-rata orang yang beli rumah itu kan sekali sebuah hidup. Hmm. Dia kan nggak beli. Dulu memang ada uh, investor, okay. investor, tapi kan sekarang kan sudah enggak ah, menawar lagi iya. karena transaksi itu mulai transparan. Hmm. Sebenarnya macam-macam ya. Dia kalau mau investasi di properti, di properti banyak banget, ya. gede. Ya. Saat okay. 2012 ke belakang. Hmm. Gitu. Okay. Satu adalah supply sekunder itu pasti lebih sedikit daripada yang primer ya. Kalau kita beri sekunder itu artinya di rumah-rumah ya Sebelum uh, cukup lama dibangun kan Mungkin sudah lima tahun lagi atau sepuluh tahun yang ya. lalu rumah ya, ya. ini adanya di kota Oh oke, okay. iya, ya, setiap lokasi ya. ya Sehingga harga second nya juga Pasti lebih mahal, mahal. Ya. ya kan, lebih mahal dibandingkan yang lebih Lebih yang, yang, yang lebih bagus, lebih ber bercantau ya, ber Itu, hmm, itu okay. poin satu Nah, poin kedua, apapun Orang akan membeli properti atau rumah itu menginginkan harganya naik. Iya. Nah, kalau selalu itu kemungkinan naiknya udah lemah. Oh, kenapa itu bro? Ya, jadi, nah, ada pandangan bahwa iya. properti selalu naik itu enggak. Dari, makanya ada berita yang tadi. Iya, tadi ya. Uh, tapi itu kan sebenarnya itu nggak bisa disalahin. Itu karena dia beli properti, Misalkan di apartemen. Apartemennya nggak ada yang hmm. sepi, lokasinya nggak terlalu. Salah ini. beli. <laughs> salah beli dong. Iya, <laughs> kalau okay. saya kasarnya saya komen, jangankan sudah beli rumah. Iya. Wah, dikasih itu dikasih juga Dikasih nggak mau ya, karena udah salah beli. Iya, <laughs> salah lokasi, ya, salah. salah titik, gitu. Mm -hmm. Uh, harga rumah itu biasanya naik itu yeah. di tiga sampai lima tahun. Okay. Ya, terlihat tiga lima tahun, satu dia mengalami depresiasi, depresiasi. Okay. kedua daya dorong dia untuk naik sudah melemah. Daya dorongnya itu apa? Lingkungan sekitar properti oh, itu ya. tidak berkembang. Jadi, dia berkembang. Jadi kalau di perumahan primary itu kan kawasan township, township, yes. kota baru dia panggil hmm. 100 hektare, panggil 50 hektar. Yeah. Matematik, kawasannya berkembang terus kak harga properti akan naik yeah. seiring dengan uh, lingkungan Penang perkembangan itu lah. Sepertinya ya kalau mau beli rumah ya sekarang intinya harus di intinya lebih beriman nah, ya. bicara. Secondary biasanya untuk segment atas hmm, karena tadi ya Ya, karena tadi. primary gak ada di kota Gak ada <laughs> Tadi. Kalau mau beli di kota, primary ya ada apartemen. Apartemen ya saat ini Masa ya Ada, ada ya, secondary secondary Oke, ya. jadi itu. itu Itu jadi pertimbangannya tadi ya bro Mau primary ataupun mau secondary Ya saat ini yang banyak disuplai tetap selalu primary no primary issue ya primary. Selalu ada Tadi bahkan ada kelasnya ya bro ya, Kita bisa ya. pilih harganya sesuai dengan kebutuhan Segment paling bawahnya Premier itu tidak pernah, tidak pernah lesu, lesu. tidak pernah lesu, selalu ada, ada. indikasinya itu hmm. uh, alokasi dana untuk program. Uh, subsidi itu Subsidy ya. dari selalu merasa selalu, selalu, gitu. selalu ada selalu, selalu kurang ada. ya jadi sebenarnya no worries ya, ya Bro ya, ya untuk KPR primary ini oke okay. nah tadi terkait harga properti yang secondary nah ini tertarik tadi padahal udah dibahas awal ya, ya, ya, tapi ya. aku mau bahas lebih detail ya. lagi jadi sih, kalau secondary ya. itu kan kalau udah cukup lama dia terdepresiasi kan karena, ya. karena kan otomatis udah, kan udah lebih, lebih tua, lebih tua udah ya, lagi, ya lebih ini, ya. ini. makanya banyak itu Uh, di berita kemarin, misalkan, wah, banyak juga properti, hanya dijual tanahnya aja, iya, memang dijual. Iya, ya, oh, udah iya, udah iya, iya, udah uh, iya, udah iya, tahun, iya, iya, iya, iya, iya, buat iya, iya, ada-ada aja ya uh, jadi iya, satu itu udah iya, uh, kedua juga lingkungannya hmm. kalau udah baru tertarik tidak berkembang beli, kan? tapi tentunya tidak turun dari harga pertama dibeli hmm. dong ya bro, untuk yang secondary ini Nggak maksudnya, tetap kan 3-5 tahun tetap akan ada kenaikan tentunya ya untuk properti, Saya serta so, ya, ya, ya. mata pasti dia akan lebih rendah tapi, daripada tapi harga. kembali ke laptop ya memang tergantung dia perlu cepat nggak ya uang? Oh iya, kan cepat ya. Faktornya berarti bukan propertinya iya, kan, ya, tapi siapa bisa, bisa rugi? Ya, tapi kalau rentangnya dia belinya sepuluh tahun, dia ya pasti lebih tinggi. Pasti akan lebih tinggi. Tapi ya, kalau ya, dia betul. beli beli secondary terus kemudian belum lima tahun dijual lagi bisa bisa, bisa rugi karena propertinya kan menurun terus. Menurun. Ya, jadi orang kalau beli secondary rata-rata kemarin kita punya pengalaman di Jakarta Selatan ya oh. rata-rata. Ya, gitu. Oke, okay, jadi memang beli tanahnya ya, nah. karena bangunannya sudah memang tidak layak ya. Nah, terkait secondary market ini nih bro nah. Mungkin nih ya pertimbangan-pertimbangan kenapa bang kayaknya susah ya Kayaknya pembiayaan untuk secondary ya, market ya. ya bro ya Pasti akan beda nih uh, maintenance-nya bang untuk melihat itu primary market atau secondary Nah, mungkin yang tadi mau ini, ya. yang dilihat oleh bang makanya kok ya udah aku susahin aja deh untuk kasih Padahal di, di, di sesi sebelumnya kan kita bicara tentang melihatnya dua itu yes, kemampuan membayar sama, sama kemampuan ini. Nah, ini kadang-kadang tips masih dipakai untuk hal-hal itu, LMP itu tetap secondary itu, dia pasti diskon itu tinggi. Ya. Nah, Jadi iya, pasti hmm. lebih rendah. Biasanya, dia mematok paling tinggi tujuh puluh persen, tujuh puluh persen. Wah, GDP -nya gede juga nah, ya, tiga puluh persen. Ya, antisipasi kalau ada depresiasi, selisih harga pasar properti dan transaksi itu kan e, kalau sekarang itu sekunder itu di angka 23% hmm. jadi pasar sekunder biasanya orang mau di bawah, di, di bawah itu lebih bawah, di bawah kan, 20% kan. Entar lagi ya sumasaknya banker itu masih beriak dua kali itu di angka ya. lebih rendah. Hm. Dia ya, bisa lebih tinggi, itu apa? apa, apa, apa BSR-nya bisa lebih tinggi, lebih saya tetap itu selalu dia bicara, risiko lebih tinggi. Ya, karena dari aku ya, dan LTV-nya lebih rendah. Ya, padahal saya kan menegakkan nanti day of the day itu ya. harusnya melihatnya tuh satu customernya ya itu si ya, profilnya tadi ya gitu. mau beli primary balik lagi nih ya. ya mau beli primary atau secondary tetap yang ya. dia ya. beli primary market 2M sama secondary 1M harusnya gitu ya sama aja ya karena yang dilihat adalah profilnya ya, ya bro ya. kan ada di sesi kita ya persaingan antar bank yes. bagaimana dia membedih itu ya. itu kita udah bahas tuntas bahas tuntas tapi Nah, sopan kepada Basu bisa lihat lagi. Bisa ya. lihat nah, nih. Yang kita, tapi saya mau, -mau bicara ini kenapa bang selalu melihat uh, secondary, melihat secondary resikonya lebih tinggi, hmm. secondary itu tadi kita bilang, kalau yang middle-lower itu kan jalan, suplainya sedikit. Oke, okay, yang middle-lower. Nah, secondary hanya ada di perkotaan. Ya, harganya. Ya, kan, karena tanah dan ya, lagi. itu kan? berkembang lagi, dari luar hmm. ya, automatic. udah harga harga ya, rumah zaman dulu kan gede-gede. Iya, luas tanahnya ya, nah, besar -besar. harganya mahal. Siapa yang bisa membeli? sekunder harga mahal, tentunya bukan employee. gitu bukan ya, employee, kan? ya. oke, bisnis. oke, okay. Nah, oke, oke, oke, oke, kadang-kadang bank ini itu pesisah nggak dikenal hmm. dia YouTube B, yes. dia YouTube B, nah, dianalisa ini. oleh orang konsumen yang mes, oh, ya. dia ini banyak problem. Okay. Nah saya itu paling nggak suka bank itu kalau problem itu yang, yang diteliti di... itu Betul. bukan pernahnya. Tapi yang dihukum oh, adalah iya. Market <laughs> marketnya di jadi dianggap. Nah, oh, jadi jadi jangan. Oh, jadi jangan. lagi. Kalau jangan. Oh, jadi jangan. Oh, yang jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, jadi jangan. Oh, masyarakat baru yang belum dikenal, mungkin selektif, bukan gak boleh juga iya, gitu. tapi selektif gitu ya bro iya, ya, ya. tapi siapa yang apply kredit berikutnya kan gak ada hubungannya iya, sebelumnya iya, tapi sebelumnya <laughs> ada dong, tentunya gak ada nah, jadi karena mungkin yang belinya adalah bukan employee dalam hal ini, wira swasta atau pengusaha gitu ya bro nah, apakah tingkat uh, kemampuan bayarnya nih yang dipertanyakan atau gimana nih bro? nah, ada suatu so, hubungan ya. yang kuat di Eh, uh, apa namanya? Kopi -bis -bis. saya bisa oh. ya, sebut "aman" itu "aman" entar jaga ya, gratis disiplin enggak? Kenal customer nya karena target marketnya ya, ya sudah sesuai Tapi, dengan kalau dia enggak kenal customer, nya dia nggak tahu experience itu yang saya bilang, selalu saya bilang, kalau kita ngasih loan besar, customer-nya itu pebisnis itu akan ada dua probability ya. Probability of default yes. sama kelumasan dipercepat Mau yang mana nih? Mau nah, yang default Nah, <laughs> orang yang pebisnis itu punya KPR sampai jatuh Iya, makanya mungkin secara jantung Kalau bisnisnya kau... sukses, dia masih KPM dengan KPM pasti lebih tinggi ya. Dari buah dana, jatuh marginnya ya baik kedua kalau dia problem ya ya dia bisnisnya ya dan tentunya propertinya aja, gitu. nah <laughs> karena dari dua kondisi inilah mungkin ya sehingga salah satu pertimbangan bank juga saat ini untuk secondary market karena ya. marketnya adalah wiras rasa tadi jadi agak beda ya perlakuannya harus nah, itu aku kasih bocoran ya. nah ini, ini bocoran yang jalan. kita tunggu kalau mau bikin secondary yes. itu di lokasi primary yang existing. Oke. Okay. Secondary ini kan dulu primary. Jadi yeah, kan kalau nah. udah habis kan jadi secondary. Secondary marketnya. Jadi yeah. harusnya lihat uh, apa perumahannya, perumahan, kalau rumahnya Rumah sekunder itu bagus, tidak, -tidak kena apa, apa student manajemennya mengelola dengan baik, ya, dan sudah berkembang ya lingkungannya. Baik, itu bisa diperlakukan sama dengan primer harus ya. Nah ini menarik nih bro ya. ya. ya. Balik lagi berarti ke targetnya yang benar ya. Berarti sesuai, begitu ya. sekundernya itu tidak di kawasan perubahan bermasalah. Wah semuanya ditutup semua lagi. Kalau di perumahan yang bagus saja <laughs> <gak bisa. laughs> Tadi salah satunya ya yang tadinya mungkin primary berapa tahun yang lalu Oh jadi secondary market dan harusnya ya bro ya dilihat ya Dan harusnya nggak hmm. ada per perbedaan ya untuk prosesnya ya jadi bro ya Jadi memang di KPR itu mas peletak itu ya sebenernya operasionalis ya, kita lihat kemampuan uh, uh, SDM yes, ya nah. Atau operasional ada di bagus hmm. dan kemampuan strategi dia mau masuk pasar yang mana nah, Kalau gunanya clear harusnya itu petang aja emang ya eh, oh, subscriber kita tapi untuk para banker yang nonton tentunya pasti ini sangat menarik nah jadi jangan lupa untuk terus like, comment, okay, subscribe, subscribe dan nyalakan okay. notifikasinya untuk tahu dari channel-channel kita yang lain oke okay, thank you brode salam property